Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan berbagi cara mendapatkan ethereum secara gratis lewat website per voucher oke untuk yang pertama langsung browsing saja websitenya di google bisa google chrome atau mozilla klik pertama uh, harus sign up dulu ya setelah itu login untuk cara yang pertama kita masukkan captcha dulu eh, kita masukkan sesuai dengan kata yang ada itu eh, contohnya seperti di video ini kita tunggu saja jaringan masih lelet ini Oke teman-teman lanjut kita klik continue Kita tunggu sampai uh, Satosinya sampai dapat ya Lanjut kita uh, klik PTC nah, Klik PTC lanjut kita klik visit chat Kita tunggu sampai garis merah selesai Oke. Kita tunggu aja Nah lanjut kita masukkan lagi capca ya Capca 4 digit angka Kemudian continue nah, Kita klik secara berulang-ulang Sampai eh, ber beberapa visit chat yang ada itu sampai habis Begitulah seterusnya nah kita masukkan lagi capca 4 digit angka itu lanjut kita klik continue Mungkin jaringannya agak lelet jadi ya memang harus ditunggu ya teman-teman ya Kemudian kita klik lagi visit chat ya visit chat itu kita tunggu sampai garis merah selesai Wah lanjut kita kita klik lagi 4 digit ya 4 digit lanjut continue jaringannya agak lewat lah ini tinggal satu ini kita klik lagi kita klik lagi sampai itu garis merah itu sampai notok ke kanan sampai selesai kemudian kita klik lagi empat digit angka capca lanjut continue jadi begitulah teman-teman Tutorial untuk mendapatkan Ethereum secara gratis lah itu tiap hari bisa kita Dapatkan dengan cara Seperti itu Kita klik lagi voucher. Nah, nanti kita masukkan lagi Permintaan capca Yang ada Kita tulis sesuai uh, Tulisan yang ada itu jadi begitulah teman-teman nah, tiap hari bisa kita lakukan uh, berkali-kali terus meskipun receh tapi paling tidak lumayanlah untuk beli rokok kita sehari-hari untuk bagi teman-teman yang ingin, ingin mendapatkan Ethereum lebih bisa dengan cara uh, mengisi survei uh, mengisi Shortlink, nah ini shortlink sampai habis, oke. Okay.